Halo youtuber dimanapun anda berada dari dunia samaupun dunia goib kali ini aneh mau ngebahas cara overclock PC atau laptop teman-teman ya dan cara ini sangat mudah sekali teman-teman bagi pemula baik teman-teman, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe nah teman-teman, untuk cara overclock di PC atau laptop ini sangat mudah sekali teman-teman untuk langkah-langkahnya Langkah pertama kita buka menu Windows teman-teman. Nah, jika sudah nampil menu seperti ini, kita pilih ke menu run teman-teman ya. Yang ini teman-teman. Nah, di sini kalian isikan yaitu MS msconfig teman-teman. Kalian ketikkan di sini msconfig teman-teman ya. Yang ini ya teman-teman ya. Ini seperti ini teman-teman. MS Config teman-teman. Jika sudah, kemudian kita klik OK aja teman-teman nah ini dia jika sudah nampil menu seperti ini kemudian kita klik uh, atau pilih kita pergi ke menu bot teman-teman ya jika sudah nampil menu seperti ini kemudian kita pilih ke advanced option teman-teman nah di sini kita centang uh, number of prosesornya teman-teman ya kemudian kita pilih number of prosesornya yang dua teman-teman kemudian untuk langkah selanjutnya disini kita uh, checklist yaitu Maximum Memory teman-teman dan yang ini biarkan saja ya teman-teman ya kemudian untuk langkah selanjutnya kita checklist juga PCI lock teman-teman dan untuk debugnya kita checklist juga teman-teman nah kemudian kita klik OK aja teman-teman kemudian kita klik Apply dan kemudian jika sudah disetting seperti ini kemudian kita uh,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 Dan terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya